Terima kasih sudah ngeklik video ini Gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan malat Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Oke okay, di sini ada sebuah rekesan daripada kakauan sekalian yaitu Ustadz Auni Muhammad Dimanakah Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya Jadi langsung saja guys saya sudah penasaran kita play videonya Let's go Okay, ini dari channel Taman Surga Awak Jangan lupa di subscribe dan di share video-videonya guys Lalu letaklah Mahkong Ibrahim Mahkong Ibrahim itu apa tuan-tuan? Batu yang di sana ada bekas tapak kaki Bukan okay. Mahkong itu kubur Dulu orang tua kita, bila dia pergi Mekah Sebab kalimah Mahkong spesifik kita kubur Mahkong Sultan, Mahkong Raja, Mahkong Wali, Mahkong Awas Salih Bila dia pergi Mekah, mana makam Nabi Ibrahim? Bila kita tunjuk, duduk dalam bawah. Duduk dalam macam sangkat burung berkaca tu, dia kata, eh... ...keciknya Nabi Ibrahim, besar tu Dia ingat makam tu kubur. Kubur yeah. Nabi Allah Ibrahim di Al-Khalil, Hebron. Dalam wilayah Israel sekarang. Di situ ada makam isterinya Sarah. Mm. Ha ni, maqam ni batu bekas tapak kaki. Dulu dia duduk dekat menempel dengan dinding Kaabah. Dulu makam Ibrahim ni duduk dekat dinding Kaabah. Sebab itulah turun ayat okay. wattakhizu min maqami Ibrahim amussalla tu, satu hari Nabi masuk dalam Kaabah diikuti oleh Saidina Umar. Lalu bila okay. tengok batu tu Saidina Umar tanya, bukankah batu tu ialah maqam Ibrahim? Ya benar wahai Umar tapi kenapa kita tak menjadikan di tempat tersebut tempat untuk kita solat dekat batu tu jadi turunlah ayat mi musalla dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebahagian tempat-tempat kamu semayang jadi yang jadi masalahnya bila maqam Ibrahim itu duduk menempel pada dinding Kaabah bila kita tawaf, habis tawaf kita jadikan dia tempat semayang Lepas habis tawaf kita nak semayang Isu dia tengah kita semayang Orang lain duduk tawaf jadi apa Ni ke apa Batu duduk sini Kita duduk semayang Orang lain nak tawaf sampai tu ni ah, Allah Ang duduk rupak pula dah Aku nak tawaf Ok main, mengganggu ay, dah, aku nak tawaf. Sebab sinilah tempat tawaf Sinilah tempat orang semayang Terhalang Clash Jadi pada zaman Saidina Umar Barulah batu ni dialih 20 ela el ke arah timur. Atempak ah, lah ni. Jadi orang nak tawah tak ada halangan. Orang nak pi habis tawah nak semayang semayang situ. Betul betul, betul betul. Sebelum ni kalau duduk sini jadi macamana? Sini lah nak tawah, Sinilah orang nak semayang sunat Aha. Nak tawah, aduh, duduk rukuk semua. Nak tawah, aduh, duduk sujud semua. Nak tawah baru angkat takbir pakcik ni. Jadi letak sini. Jadi hak zaman bubuh kaca bubuh tu tu zaman Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi Al-Abbasi. Hak kita tengok sekarang bukan betul-betul tapak kaki Nabi Ibrahim. Hak betul tapak kaki Nabi Ibrahim duduk dalam tu. Hak kita tengok tu dah ada plate. Plate maksudnya dah disalut dengan perak. Okay. Betul, disalut dengan perak atas tu. Sebab tu kita nampak lain macam ja. Nampak macam besi. Panjang dia berapa? 27 cm lebar dia lintang 14 cm Dalam dia 2 cm Kedalaman tekanan kaki tu Lepas tu dia ada Syazarwan Tahu Syazarwan? Benteng putih Ni kamboh Ni lantai Kan bawah tu dia ada macam marmar putih Bawah tampak tu Ya, yeah, ya yeah. tu dipanggil Syazarwan oh, Syazarwan Nama dia kan Syazarwan Syazarwan bermula Rukun Rukun Hajar Aswab ke Rukun Iroki Rukun Syami ke Rukun Yamani Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswab balik Sebab apa ada tiga aja? Sebab sini tak buat Sini ada apa? Hijir Ismail Hijir Ismail Sebab apa ada Hijir Ismail Sebenarnya binaan Kaabah dulu Hijir Ismail termasuk asas ah, binaan Kaabah Hak dulu hak betul Situ tu termasuk Kaabah Sebab tu orang Tawaf kena kok luar. Jangan sekali-kali bawa masuk tiga kali. Ai nombor 4 aku nak masuk celah tu eh. Masuk celah tu apa jadi? Batal. Masuk celah tu tak ada apa, boleh lalu. Cuma bayang dulu kalau hang masuk celah tu langgar dinding eh. Nak abang di situ dulu masih Ka'bah. Jadi kena tawaf kok luar tu. Ha. Saya tak faham hari juga. Hari ni segi empat tepat ke segi empat sama, tiup Ka'bah? Batal ke tak macam? Tiup Ka'bah hari ni segi empat sama ke segi empat tepat? segi empat sama ke tepat kalau semua tu sama <laughs> kalau semua sama contoh macam mana kalau macam ni segi empat tepat ke segi empat sama eh saya tanya sungguh ni segi empat tepat kalau begini kalau kalau kalau dia tu semua sama tu baru segi empat sama mm -hmm. jadi QR ni segi empat sama dulu segi empat tepat Okay. Sejarah ahli akademik dan sejarawan Islam Dia kata antara 5 hingga 12 kali Kaabah ni berlaku renovation Memanglah banjir zaman Nabi Muhammad dulu Hak bergebuk perletakan hajar aswad tu pun Musnah kena renovate Zaman perang antara Marwan bin Hakam dengan siapa? Dengan khalifah Abdullah bin Zubir pun kena renovate Banyak kali renovate Dulu pintu Kaabah ada berapa? Satu ke Satu ke dua? Dua Lani jadi satu Dulu tak ada atap Lani letak atap Marmar lagi Siap bubu apa? Dia panggil celorong Celorong emas Bila hujan tu turun Berebut Berebut apa? Berebut nak mandilah bawah tu Padahal dalam bilik Air masing-masing ada dah Air tapi berebut nak mandi Sebab apa? Sebab nak ambil tabarru keberkatan. Betul. Benda tu datang daripada Rumah Allah Itulah Baitul Atiq tapi dalam Al-Quran Al-Imran 96 Inna awwala baitin Wudi' alin nasi lalladhi Bibakka Bibakkahkah Dia sebut bakkah ke makkah Bakkah Dia sebut bakkah ke makkah Inna awwala baitin Wudi' alin nasi lalladhi Bibakkatan mubarak Mubarakan wahudan lil alami Bakkah Mana satu bakkah Mana Baka satu bakkah Menangis Baik, ulama-ulama dulu mentakrifkan bakah tu ialah tempat Kaabah tu. Betul-betul binaan Kaabah tu bakah. Sekitar oh. Masjidil Haram juga bakah. Luak pada tu semua me, semua mekah. Tanpa Kaabah bakah, Masjidil Haram bakah, luak tu semua mekah. Maka, maka. Dan tu perbezaan bakah dengan mekah. Okey Nampak tak perbezaan dia? Okey, saya tanya soalan terakhir sebelum kita berakhir. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, yang mana buat dulu? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, hak mana dulu buat? Masjidil Haram. Hak mana dulu buat? Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Aqsa dulu. Aqsa. Okay, kalau kata yang dulu masjidil aqsa Zaman Nabi Adam tak buat lagi Zaman Nabi Idris tak buat Zaman Nabi Hud tak buat Zaman Nabi Nuh tak buat Zaman Nabi Soleh tak buat Zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim buat Masjidil Haram oh. Kalau nak kata aqsa Aqsa kena buat sebelum Ibrahim Oh Oiya yeah. Dah zaman Nabi Ibrahim Baru buat Masjidil Haram Kalau nak kata aqsa dulu Dia kena buat Nabi sebelum Ibrahim Okay, okay, okay, okay Nabi Saleh tak buat Aksa, Nabi Nuh tak buat Eh yang buat Jadi, Masjid al Nabi Soalan Ibrahim Soalan ni kita rasa nak tanya Tapi sahabat lebih awal tanya Dalam sahih ini Bukhari dengan Muslim Sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari Abu Zar pernah tanya Nabi Qultu ya Rasulullah Ayu masjidi wudi'a fil ardi awal Wahai Rasulullah Masjid, manakah yang paling awal, mula-mula dibina di atas muka bumi? Hmm. Apa Nabi jawab? Qala al-masjidul haram. Mula-mula dibina, masjidul haram. Qultu, ha, summa ayu. Aku tanya lagi, kemudian masjid mana, wahai Rasulullah? Qala baitul maqdis. Barulah baitul maqdis. Kemudian aku tanya lagi qultu wa qam berapakah jarak pembinaan antara keduanya qala arbauna sana Nabi kata jarak pembinaan 40. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun saja Jadi yang bina Masjidil Haram merujuk kepada Kaabah manusia yang sama itu jugalah yang membina Masjidil Aqsa bila dia kembali semula ke bumi Kanan Palestin menghadap Ishak dan istrinya Sarah Orang yang sama Nabi Allah Ibrahim Tapi bentuk dia Macam kita tengok Kaabah hari ni lain Kaabah zaman Nabi Ibrahim lain Hari ni Masjidil aqsa lain Zaman Nabi Ibrahim juga tentunya lain Walaupun dia pembina pertama Bahkan lanjutan Kultu Summa Ayu Kemudian masjid mana? Hai Summa Adraqtas Salah Fasalli kulliha masjid Sebenarnya dia nak tanya, lepas pada dua masjid ni, masjid mana? Di mana saja kamu mendapatkan waktu solat, fasolli, semayang, kulliha masjid. Lepas pada dua ni, di mana saja kamu duduk, tiba-tiba masuk waktu solat, semayang, kulliha masjid. Semua muka bumi ni jadi tempat sujud kamu. Nabi Ibrahim buat. Zaman Nabi Allah Yaakob... Ada satu cahaya keluar daripada satu batu. Batu tulah ni duduk dalam apa? Masjid Qubah Safra. Masjid Qubah Batu, Dome of the Rock tu. Batu tu dulu dikatakan tempat Nabi Adam pernah sujud. Di batu tulah dulu keluar cahaya lintang yang menyebabkan berdekatan dengan tu Nabi Yaqub bina masjid dia. Oh, baru tahu ini kan. Nabi Yaqub bina masjid dia. Mari zaman Yusha' Selepas Harun dengan Musa wafat Nabi Usha masuk kan, Bawa Bani Israel tu Dia bina kubah, kubah mah Kubah mah ni bukan kubah betul Dia bina kemah saja. Dulu kemah macam ni pernah dibina Di padang pasir teh Hak Mereka sesat 40 tahun tu Yang jaga ialah Nabi Harun dan anak-anak dia Jadi mereka bina balik Mengenangkan wahyu-wahyu yang pernah turun Kemudian mari pada zaman Nabi Daud dia bina mihrab dia untuk bersolat beribadat. Mari zaman anak dia Sulaiman dia apa lagi. Jadi hari ini bila kata sebut Masjidil Aqsa dia bukan merujuk kepada satu bangunan. Bukan kata mana Masjidil Aqsa kita tunjuk tu merujuk pada satu masjid tertentu. Ha ni Masjidil Aqsa. No. Bila sebut hari ni, Masjidil Al-Aqsa dia adalah satu kawasan yang cukup luas. Oh. Dalam tu kalau kita kata ada tiga masjid, tiga-tiga tu... Masjidil Aqsa. Kalau apa bingung bangunan pun itulah Masjidil Aqsa. Alright guys, sudah selesai videonya. So, eh jadi bisa dikatakan bahwasannya semua masjid yang ada di sana itu Aqsa semua, Masjidil Aqsa seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Aunni ini membuat saya macam eh berarti selama ini macam mana ya? Sebab Masjidil Aqsa di sana itu kan satu masjid, satu tempat yang sudah dinamakan Masjidil Aqsa. Tapi Ustaz Aunni cakap bahwasannya setiap masjid yang ada di wilayah itu adalah Masjidil Aqsa. Alright guys Apa yang disampaikan oleh tahun ini Masya Allah Membuat kita faham Dan juga e, menambah wawasan baru Dan pengetahuan baru Ilmu baru guys Tentang yang pertama tadi Yaitu Makam Nabi Ibrahim bahasanya itu dulu dempet dengan Ka'bah dan setelah itu dijauhkan sebesar 20-an 20 apa ya tadi ya? kalau tidak silap itu macam uh, 10 meter lah 10 meter daripada tak sampailah lah 5 meter aja 5 meter nah 5 meter daripada Ka'bah tuh dan memang kita semua nih apabila saya membawa jemaah daripada Malaysia ataupun Indonesia tuh senantiasa saya cakap kepada jemaah tuh sholat di belakang Makam Ibrahim tuh sunnah guys jadi Sholat sunnah setelah tawaf. Kalau memang memadai, tidak ramai orang boleh kita sholat di situ dan berdoa di situ. Itu juga merupakan uh, tempat yang mustajab apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka dan menambah wawasan dan pemahaman teman-teman sekalian, dan semoga juga kita dapat mengamalkan. Dan kita juga bisa pergi ke Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh